Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayakan hari Lebaran bersama keluarga tentu menjadi keinginan kita semua. Berbagi kebahagiaan bersama orang terdekat tentu juga menjadi impian kita bersama. Kita semua sadar bahwa kebahagiaan berawal dari rumah untuk itu luangkan waktumu untuk tetap menjaga silaturahmi bersama keluarga kami atas nama keluarga besar Bang Jateng mengucapkan minal wal faizin, mohon maaf lahir dan batin